Serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini terus berkembang Memberikan informasi dan kabar baik Kabar bahagia terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar tentunya Baiklah para sahabat selalu dimanapun kalian berada untuk mengenamani santai pagi kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi menarik Kita awali ke kabar pertama persahabat ya Tentu di awal dengan senyuman Abang El Perhatikan persahabat ya Abang El tersenyum Masya Allah ketika ditunjuk oleh kakak Bilar tuh Ekspresinya luar biasa Masya Allah Kebanggaan, kebahagiaan Sekaligus penyemangat kita semua Warga Konoha Alhamdulillah Mudah-mudahan semakin banyak doa Support dan tentunya Dukungan untuk Keluarga besar Leslar, amin Momen ini pun diunggah kembali oleh Akun HP Kentang Kota Sultan ada kalimat caption yang dituliskan Awali pagimu dengan senyuman tuh Awali dengan senyuman Jadi pagi hari ini mudah-mudahan Kita semua warga Konoha Selalu diberikan kesehatan, selalu bahagia dan sukses Amin Ya robbal Alamin Hingga komentar banyak sekali tanggapan juga yang diberikan dari para sahabat Salah satunya dari akun Evermospo mengatakan di kolom komentar Bahagianya kakak lihat putranya tertawa Semoga cepat besar dan sehat selalu ya Kesayangan papa dan bunda Amin Wow doa tulus banget ya mudah-mudahan doanya dijawab dan kita juga harus selalu mendoakan yang terbaik untuk abang El, Papa Bilar, dan Bunda Lesti. ke kabar berikutnya juga di sini ada momen semalam ya ketika tentunya keluarga besar Abi Ramzi berkunjung bersilaturahmi sekaligus dihubungi abang El. di sini kita lihat keasila lagi main biliar ya, masya Allah tentunya seru banget semalam kedatangan tamu spesial juga keluarga Abi Ramzi mudah-mudahan juga bahagia dan selalu sehat, amin. Dan selanjutnya di sini ada momen yang tentu baru kita tahu Rasahabat ya ketika Mama Gigi berkunjung ke rumah Leslar Pada waktu itu Rasahabat ya Perhatikan ada kekiutan kromatisan yang tertangkap kamera Walaupun nyempil pastinya Kita semua lihat kromatisan yang selalu disuguhkan oleh Leslar wah, wow, Masya Allah banget ya Tidak LSD Kejora itu mengusap Keringat kakak Pilar Tuh menerkankan rambut ya, masya Allah, bapaknya bahagia sekali. Di pagi hari ini kita mendapatkan vitamin-vitamin yang tentu disuguhkan oleh idola kesayangan kita. Ah, momen ini pun diunggah kembali oleh akun Salvutianos Bilar Ada kalimat caption juga yang dituliskan di postingan ini. Meski nyempil, pasti kalian lihat kan? si kakak kayak abis main terus diusap keringatnya ama mamanya wow, masya allah banget hingga komentar pun banyak diberikan. ya ini dari akun via underscore manan mengatakan di kolom komentar emang bunda El sekarang ngerawat dua baby. Baby L sama Baby XL katanya tuh Wow, cute <git> banget ya Merawat dua bayi, Masya Allah benar mudahan sehat selalu untuk Bunda Lesti Dan selalu diberikan kesabaran, kekuatan untuk menghadapi tentunya Para fitnahan dari haters yang selalu iri Yang selalu dengki kepada rumah tangga Lesti Rizky Bilar Ada juga komentar lain diberikan dari akun Mama Eva 77 Masya Allah semoga cinta dan kasih sayang pernikahan dan rumah tangga Rizky Bilar Dengan Lestiani binti Anang Ulyana Langgeng Abadi selamanya saling setia bahagia dan berjudah dunia akhirat amin ya Rahman ya Rahim Masya Allah banget ya kita aminkan Doa baik yang tulus diberikan dari para sahabat Leslar Untuk rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar Ke kabar berikutnya para sahabat kita mampir ke passionnya Abang L dulu ya kita lihat baju yang dipakai Abang L ketika digendong oleh Abi Ramzi semalam. Ini bermerek Moschino. Dibanderol seharga 3220773 juta rupiah. Wow, fantastis. Harga baju Abang El aja udah main 3 jutaan. Ini sih luar biasa. Mudah-mudahan rezekinya berkah barokah dan lancar terus untuk idola kesayangan Amin. Di sini juga tentunya banyak dikomentari oleh para fans. Ya, ini dari akun Instagram Senal Putih Bilar Seharga HP-nya ontinya Katanya tuh, wow, baju Abang El Seharga HP ontinya ya, Masya Allah Pokoknya luar biasa Selanjutnya juga, di sini ada info Penting untuk kita semua dari akun Lesler Ones Scorsese. perhatikan di postingan Ini, Lentera Calon Pagi hari Tutupersahabat ya, buat video yang berhubungan Dengan pagi, kesejukan Matahari, dan Embun, dan lain-lain yang tentunya berhubungan dengan pagi Tuh, Malam hari buat video tentang malam baik Berupa aktivitas kamu Bintang lilin lampu lentera dan lain-lain Yang berhubungan dengan malam Untuk sahabat ya perhatikan di kalimat cancel info Cus yang mau ikutan Semoga lagunya bisa keap lagi dengan cara ini Bikin videonya bebas ya yang penting berhubungan sama part kedua lirik di lagu ini semakin banyak yang di di TikTok dan real semakin bagus. Contoh lagi, ramailah yang putuskan, ambil adegan atas scan yang berhubungan sama surgamu ada padaku, atau lirik lain ya yang terus di ke TikTok dan real kamu. Bismillah semangat ya, yang di di-real boleh tag mimin, nanti mimin sumbang like atau komen buat kalian. Tumpah sahabat ya, untuk tentunya kita semua wajib juga untuk selalu mendukung lagu single terbaru Lentera Mudah-mudahan dengan cara ini bisa kap lagi lagu Lentera, mudah-mudahan selalu banyak dukungan dan doa Berikutnya juga ada kabar bahagia soal single terbaru, Alhamdulillah Untuk Lentera, single terbaru Lesti Kejora ini sudah mencapai viewers 6 juta Wow, fantastis dan kebanggaan serta kebahagiaan yang kita dapatkan, yang kita rasakan